Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan Video hari ini Saya berada di Desa Karanglo Kidul Tepatnya di Grogol. Ini sebelah karya desa Yang pada kesempatan video Kali ini Saya sedikit ingin Membagikan info kepada saudara-saudara kita seasuan Bahwasannya di desa Karang Kidul Akan dibangun Tugu PSHW Yang berada di sebelah balai desa Untuk lebih lanjut Sampai di mana pembangunannya Sebab masih baru hari sekitar satu minggu yang lalu untuk untuk anuin dulu oh, oke. lekasnya sekitar satu minggu yang lalu mohon maaf baru update hari ini dikarenakan ya mah sibuk oke jangan kemana-mana ikuti saya terus oke okay, only one, lor, arah penyebrang ini dia Oke, saya tidak sebab rencana untuk depan ini mau dibuat taman jadi tidak untuk tugu ada di sebelah Kidul kaya ukuran yang gunanya untuk ukuran untuk info tiga setengah tingginya enam meter setengah. Wah, saya mohon bang ini kerja masih pemasangan strip mic Oh, bulu ya tuh. Halo, bulu apa gentigi? Kan bulu, tuh. Wah, oh, siapa neng jeru perannya neng? Siapa so, kan neng jeru? Panggenu tadi. Wah, oh, Panggenu neng seru. Panggenu tukangnya masang neng loku nantinya berada di situ menghadap ke alor netan. Dukune ngadep ngalor Ngetan Pas sakulone mlebu di sebelah selatannya SDN 1 Karanglokidul. Jadi jika ingin melihat bisa datang ke lokasi. Lokasinya ada di sakitule SDN 1 Karanglokidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo untuk ini tugu yang ketiga yang berada di sub ranting Karang Kidul. Ini tugu yang ketiga. Untuk tugunya nantinya lambang. Mohon doa dan support kepada saudara-saudara kita sesuan semoga pembangunannya lancar. in. <laughs> jangan Papan Papan mau didap buat Buat taman eh. Sebab ngarep ngonong kan kali Jadi yang gocok gocok Didap Terus nyerah pantai juga